Hai hey, teman-teman, <kuh> Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi wasallam. Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Alamsadi di sini dalam jaya, teman-teman. Uh, semoga kita selalu dalam limpah rahmat dan kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview, bahkan nanti membuka sedikit ya casingnya aja. Ini adalah power yang insyaallah seumuran saya seperti itu tapi masih berfungsi dengan baik walaupun sudah ada beberapa kali perbaikan di transistornya seperti itu oke, langsung kita dekatkan ke teman-teman ya, saya majukan dulu biar kelihatan oke Yeah. oke okay, teman ya. Ini dari depan powernya seperti ini. Uh, merknya entah ini merek asli atau bukan. Oke, okay, all transistor power amplifier output 150 watt di tulisannya. Oke, okay, ini ada tune on mic satu dua tiga. nya saya paten seperti ini karena sering dipakai anak-anak kecil dipakai anak-anak kecil kemudian yang apa yang terjadi sering putus di sini soketnya sering lepas begitu ya ini saya paten semua seperti itu Oke belakangnya seperti ini pakai transistor jengkol katanya orang orang sini Ya, kurang lebih itu teman teman sampai karat ya ini ada beberapa yang memang sudah diganti transistornya karena umur ya seperti itu oke okay. seperti ini teman teman nah mudah-mudahan uh, ini tetap awet ya seperti itu, dalamnya seperti apa saya akan membongkar ya oke okay. teman teman saya akan membongkar agak susah ya bukanya agak susah ya. ini pengaruh karat teman teman jadi bukanya agak susah. Aduh, tapi untung masih bisa dibuka. Ya. Yeah. Yang sebelah sini juga dibuka. susah sekali oke okay. akan saya buka Bismillahirrahmanirrahim oh seperti ini ternyata ini sudah Sudah oprekan lagi, teman-teman. Sudah tidak asli lagi. Kok bisa tidak asli? Bagaimana ya? Yang tua itu ternyata cuma casingnya satu, sama potensionya ini yang cukup tua. Ini yang tua, ini ini oke. Nah, ini potensi lama sekali. Ini trafonya sudah trafo. Zaman sekarang ya oh ini ini kalau dari ininya dari PCB nya lah kurang lebih begitu ini pendinginnya pakai casingnya seperti itu teman oke okay. ternyata sudah tidak murni lagi Wow, ternyata juga Transistor yang dipakai Cuma empat Yang ini tidak dipakai Cuma aksesoris Oh, ternyata Saya kira ini Masih original Zaman dulu Oke, okay, tapi bagaimana Kualitas suaranya Kita nanti Uh, dengarkan bersama uji cobanya. Oke, okay. saya tutup dulu ya. Kita akan lihat speaker corongnya seperti apa ya, seperti itu yang di pohon itu ya. Cuma tertutup pohon, ada dua speaker corong mirip ini. Kalau ini dia musola yang sebelah. Nah, ini masalah yang sebelah, yang ini masalah yang tadi speaker corongnya ketutupan pohon. Oke teman-teman, oke ya, kita akan coba nanti suaranya seperti apa. Oke teman-teman, ini saatnya uji coba uh, powernya ya, speakernya. disitu ya powernya speakernya. Fati, pati Fati. eh eh, Fati sini dulu. Sudah kelihatan speakernya di situ teman-teman. Pati, pati, masuk, nah, suaranya kurang lebih seperti ini teman-teman, suaranya kurang lebih seperti ini ya, pati, pati masuk pati, pati. Nah, ini, ya ngadan ya suaranya, dicoba. I'm yeah. Ayatul Muhammad YouTube begitulah ghi Inna Terima kasih. le ولما جاب رأي إبراهيم الروع، وجاهز إِنَّ إِبْرَاهِيمَ, يا إبراهيم هذا إِنَّهُ ربي وَلَمْ فَتَضَلَّعُوا وَلَا تَرَوْنَ فِي ضَيْفِهِ أَلَيْسَ رجل ما لنا في مِن قَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا لَنُرَيَنَّ مَاذَا فِي بَلَدِكُمْ مِنَ الرَّعْدِ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا قَالَ قَالُوا لَئِنَّ إِلَيْكُمْ قُوَّةً أَوْ أَوَاةَ إِلَٰهُكُمْ شَدِيدٌ قَالُوا يَا مُوسَىٰ um and mm -hmm. jangan lupa like dan subscribe.